Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Inti Tutor Channel yang ngebahas tentang dunia Youtube Seputaran Youtube dan tentang-tentang Youtuber-Youtubers pemula. Oke, okay, jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang Subscriber yang hilang namun tetap nonton video kita Oke okay. Step subscriber yang gue masuk ini Subscriber yang datangnya secara alami Bukan dari sum 4, dari Gotong Royong, dari pihak ketiga atau pihak eksternal yang bersifatnya kita memaksakan dia menonton video kita. Bukan subscriber jenis kayak gitu yang kita maksud ya. Ini jadi subscriber yang dia benar-benar subscribe channel kita karena berbagai alasan. Bisa alasan pertama sebenarnya dia nggak suka. Tapi dia nonton video kita Dan terpencet tombol subscribe Secara tidak sengaja Jadi dia klik tombol subscribe Secara tidak sengaja Ini Dia bakal tetap jadi penonton kita Walaupun Dia udah Unsubscribe Atau Tidak subscribe lagi Ada berapa faktor yang ini terjadi Nah menurut kalian nih Jawab ya Apakah pola pemikiran kita itu sejalan Dia Pernah subscribe channel kita Karena apa Tadi gue udah kasih satu alasan Terus satu jawaban Oke gue hitung satu sampai tiga ya Nanti gue jawab nih Apa pemikiran aku kah sam? Apakah pemikiran aku itu bakal sama dengan kamu Satu Dua Tiga Oke ini jawabannya Kenapa dia subscribe? Karena dia memang suka dengan channel kita. Klasik jawabannya kan? Iya, klasik. Klasik. Itu jawabannya karena dia memang sesuai dengan minat dia. Tapi mungkin ada beberapa yang membuat dia subscribe kita. Yang pertama, kita terlalu sering nongol di beranda dia. Nah, di sini dia bakal ngerasa terganggu atau merasa bosen Kenapa dia bosen karena kita-kita aja tapi ini membuktikan bahwasannya algoritma YouTube itu udah berjalan udah sukses udah memberikan fasilitas agar video kita nongol di channel-channel orang atau ketika orang nonton YouTube video kita itu udah nongol di list beranda dia Nah, terkadang bukan hanya di beranda aja atau di bagian sebelah kanan ya, kalau misalnya kita pakai browser, itu di sebelah kanan, kalau misalnya kita pakai aplikasi dari handphone, itu di sebelah bawah bakal ada video kita. Nah, kalau udah kayak gitu, itu namanya algoritma kita berjalan dan mendapatkan rekomendasi pihak YouTube. Walaupun sang penonton tadi tidak suka dengan channel kita, padahal. Ini terjadi karena... Kenapa? Karena, karena video kita itu sejenis dengan video yang dia suka. Iya. Iya enggak? Iya dong. Seperti halnya. Aku mungkin ya. Kini kita keupamakan aku aja. Aku misalnya unfollow salah satu channel mobil yang kita bilang siapa yang terkenal ya? Mobil atau grafi drive ya kita bilang dunia otomotif ya yang biasanya gue tonton gitu kan Misalnya gue itu udah follow Om Motomobi atau Motomax. Jadi kan beberapa user dari channel-channel otomotif tuh kan banyak ada Bang Fitra, ada Bang Ridwan, ada Motomobi, ada Otomax, ada Auto Drive. Nah jadi misalnya kelima ini, ini gue subscribe. Video ini kan sejenis. Yang ngebahas tentang dunia otomotif Jadi kelima yang tadi Jadi gue Itu bakal unsubscribe salah satu aja Salah satu le bebas deh Mau bilang yang mana, selalu lu aja Gue unsubscribe Tapi empat ini Masih gue subscribe Ya Empat ini masih gue subscribe Jadi di Device dia atau di perangkat dia, kita itu udah terdata atau udah terbentuk. Jadi, udah terbentuk nih si penonton minatnya itu di mana, karena dia udah subscribe channel kita dan kita ini merupakan video yang sejenis atau channel-channel yang sejenis. Nah, disinilah yang bakal membantu kita naik atau up. Ataupun kita udah mendapatkan rekomendasi dari pihak Youtube. Jadi ketika dia nonton video 1, channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, channel 5. Yang ngebahas tentang otomotif. Nanti, itu direkomendasi video selanjutnya bakal ada video kita. Apalagi dia tambah nge-like. Wah ini kalau dia udah nge-like channel 4 yang tadi dia subscribe, awalnya kan 5 nih. Kita di-ansapnya. Mungkin karena beberapa faktoran ya. Yang kotoran yang gue nggak bisa bilang apa-apa itu karena dia unsubscribe kita kenapa gitu, karena setiap orang itu mempunyai kebaikan dan keburukan yang berbeda-beda. Mungkin dia saat itu lebih condong melihat keburukan kamu, jadi dia unsubscribe, walaupun channel kamu bagus. Jadi kan kebaikan orang tuh bermacam-macam, keburukan orang juga macam-macam. -macam. Jadi kalau kenapa dia unsubscribe, itu mesti balik lagi ke kamu apa yang salah. Oke ya, kita lanjut. Nah, jadi kalau dia udah nge-like, di sini bakal bangun algoritma. Nah, kalian berada di tengah-tengah nih. Kalian bakal berada di tengah-tengah, dia -tengah, bakal naik di video beranda atau video selanjutnya. Di sini lah buktinya kalian sudah mulai sukses. Jadi buat kalian kalau subscribernya turun, namun view-nya masih stabil, jangan pernah takut. Apalagi kalau videonya turun. Itu juga jangan pernah takut, karena video naik itu biasanya nggak satu jam upload langsung up. Itu butuh proses. Butuh proses mungkin kurang lebih dua bulan, tiga bulan. Di situ baru bisa kita lihat video kita itu menarik apa tidak. Dan jangan lupa juga persaingan thumbnail itu sangat penting ya. Yang dimana thumbnail itu harus menceritakan dari video kita. Biar penonton yang awalnya belum pernah nonton video kita. Dia belum pernah nonton video kita. Nengok thumbnail yang menarik. Dia bakal nonton. Awalnya dia mungkin suka. Lalu dia subscribe. Dan beberapa kali kita nongol lagi nih di beranda dia nih. Ketemu lagi orang sejenis kayak gini. Dia unsubscribe lagi. Nanti ketika dia nonton video yang sejenisnya kita. Kita bakal dapat rekomendasi kembali. Ini yang paling menguntungkan dalam rekomendasi pihak Youtube. Walaupun kita kekurangan subscriber. Tapi penonton kita naik nge-up, dan itu bukan sebuah masalah ya. Paling kalau jadi masalah kalau misalnya kalian ini belum monetisasi atau belum mencapai 1000 subscriber, ya udah saling support aja, jangan sombong deh kalau belum 1000 subscriber. Kalau masalah jam tayang, banyakin aja videonya dan nonton video aku yang lain yang ngebahas gimana nyetnya, gimana prosesnya agar rame penontonnya. Oke ya, itu penjelasan singkat dari aku. Sampai jumpa. Di video inti tutorial yang selanjutnya.